Oke, okay, sobat akademisi, pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana menginput uh, sebuah dokumen atau sebuah jurnal di sebuah repository. Nah, ini saya mencontohkan, uh, saya login sebagai... Administrator di sebuah web, uh, sebagai Nah, untuk bisa login, teman-teman ada tiga hal: jadi, uh, bisa login sebagai user, dan juga bisa login sebagai editor dan administrator. Nah, tiga hal ini itu bisa uh, perannya berbeda-beda, teman-teman. Jadi, ketika user login, jadi uh, user tidak bisa langsung publish, nanti masih ada. Uh, yang edit nah, sebagai editor dan uh, sebagai juga ada uh, administrator. Sedangkan editor itu juga belum bisa untuk langsung praktis. Nah, sedangkan yang login sebagai admin administrator uh, juga bisa menginput dan mengedit dan sekaligus publish ke repository nah saya mencontohkan teman-teman untuk saat ini saya menggunakan login sebagai administrator jadi setelah itu tampilan seperti ini adalah tampilan sebuah repository ya. oke kita langsung klik login ya oke kita langsung klik login maka akan tampil seperti ini ya nah tampilan seperti ini ini akan membawa teman-teman untuk memasukkan atau menuliskan username dan password teman-teman entah sebagai user, sebagai uh, editor atau sebagai administrator. nah, untuk pada hari pada video kali ini saya akan login ban sebagai administrator. nah setelah itu saya mengisikan username dan password, saya langsung klik login. Akan tampil seperti ini, teman-teman. Ya, akan tampil seperti ini: manage deposit. Nah, nanti akan kelihatan siapa yang login di sini, dan tampilannya seperti ini. Nah, untuk bisa masuk, menginput data-data sebuah karya ilmiah, langsung klik pada menu item. Ya, ini, sobat akademisi, langsung klik new item nah maka tampilannya seperti ini ya maka tampilannya seperti ini nah di dalam tampilan seperti ini kita diarahkan untuk menentukan tipe sebuah karya ilmiah atau yang kita uh, akan upload misalkan sebuah artikel jurnal jadi langsung saja klik pada artikel jurnalnya sini nah setelah itu klik bisa klik upload atau bisa langsung klik next. Ya. Nah, setelah itu ketika sudah klik upload atau next, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini teman-teman akan tampil seperti ini. Jadi, pada tampilan seperti ini, kita diarahkan untuk memanggil data atau dokumen yang kita akan upload teman-teman, ya. Jadi, kita klik cross, ya. kita klik cross kita ambil datanya terus uh, setelah itu akan muncul seperti ini nah ketika teman-teman upload filenya tadi itu pastikan bahwa file tersebut maksimal 1 mega tidak boleh lebih karena kalau lebih nanti sistem tidak akan menerima nah setelah itu klik next atau klik details maka akan muncul seperti ini ya akan muncul seperti ini. Nah, di dalam tampilan seperti ini, di dalam sebuah tampilan detail, kita diarahkan untuk menuliskan title ya, supaya lebih cepat. Teman-teman langsung copy saja, teman-teman yang uh, judul dari sebuah uh, men teman-teman yang hendak uh, diupload di Arab di begitu Begitupun juga pada abstrak, jadi langsung copy dan paste juga abstraknya di sini selanjutnya pada menu creators ya pada menu kreator di sini kita menuliskan nama pengarang tapi balik jadi kalau misalnya namanya Petrus Lende itu bisa teman-teman langsung balik tulis di family name-nya itu Lende dan gif name-nya Petrus dan jangan lupa juga harus isi email begitupun juga pada penulis kedua, penulis ketiga, eh, pada penulis ketiga dan keempat ya selanjutnya. Nah pada menu division ya teman-teman kita diarahkan untuk eh, memilih divisi mana misalnya eh, seorang dosen dia kebetulan bekerja di PGSD. Nah langsung klik saja di eh, S1 PGSD. Begitupun juga yang lain. Atau jurnal tersebut berkaitan dengan uh, jurnal dari dosen yang mengajar di perguruan tinggi di jurusan pendidikan guru sekolah kasar. Ya? Nah, terus selanjutnya di publication details-nya, nah ini teman-teman harus isi ya karena kita mau publish kita klik saja yes dan status kita klik publish ya selanjutnya di journal or publication title nah ini sini teman-teman harus menuliskan jurnal itu atau uh, di publish oleh siapa nah, atau oleh eh, di mana atau misalnya dari lembaga mana nah sini teman-teman bisa Isi ISSN-nya apa, itu bisa diisi. Publisher penerbitnya siapa. Terus official URL. Nah ini teman-teman perlu. Dan ini sangat menurut saya. kenapa Karena ketika kita mengupload dokumen kita di sebuah repository. Sehingga pembaca itu bisa langsung diarahkan untuk klik link-nya itu. Nanti akan tampil link-nya di bawah judul kita. Sebuah dokumen kita, terus volumenya apa, number berapa, terus di sini, range ranknya, entah itu di jurnal teman-teman itu, dia dari halaman uh, 20 sampai dengan 25. Nah, ini teman, -teman tulis saja di sini, halaman 20, ya, halaman 20, dan uh, 25. Terus diterbitkan tanggal berapa, tahun berapa, dan bulan berapa ya jelas. Terus date type. Jadi ini bisa teman-teman klik pada publication. Ya. Oke, okay, selanjutnya. Nah, ketika sudah siap semua tadi teman-teman, maka klik subject dan next tadi ya. Nah, ketika sudah klik tadi, maka akan tampil seperti ini subjeknya. Nah, ini kita diminta untuk apa? Diminta subjeknya supaya ketika pembaca langsung Ketik saja keywordnya apa yang dia mau. Dan itu dengan sendirinya akan tampil. Misalnya pembaca itu dia mau cari terkait dengan library science. Nah ini nanti jurnal-jurnal uh, yang sudah masuk ke repository itu akan muncul semua yang berkaitan dengan library science. Nah di sini teman-teman diarahkan untuk memilih subjeknya apa ya. Oke okay. selanjutnya. Nah langsung klik deposit tadi nah deposit ketika klik deposit atau next tadi itu akan muncul seperti ini nah di sini teman-teman diarahkan untuk klik deposit item now harus klik ini nah ketika sudah klik akan muncul tampilan seperti ini ya ini nah judul nama dokumen kita terus official URL-nya tadi itu akan muncul juga di sini abstrak dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman karena tadi eh, login sebagai administrator maka kita berhak untuk publish. Jadi kita langsung klik eh, Move to Repository. Nah, ketika teman-teman sudah klik Move to Repository akan muncul seperti ini. Ya, nah, akan muncul seperti ini status of item changed to live archive artinya teman-teman sudah uh, dokumen teman-teman tadi itu sudah terpublish ke uh, archive uh, uh, repository ya Nah setelah itu sudah seperti ini maka teman-teman langsung logout ya uh, logout nah bagaimana untuk bisa tahu bahwa itu kita sudah Uh, apa namanya nama kita atau dokumen kita tidak terpublish maka kita logo tadi terus akan tampil seperti ketika teman-teman membuka awal sebuah uh, repository. Nah, langsung saja cross by uh, by out atau langsung saja di sini search keyword ya. Nah, itu tulis saja nama misalkan uh, seperti ini. Saya tulis lende di sini. Nah, itu dengan sendirinya akan muncul, nah, atau ketika tulis, Lende terus klik share. Nanti akan muncul di sini semua yang grup pertama L atau Lende Itu semua akan muncul di sini. Nah, teman-teman akan lihat mana teman-teman ya, Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment share, dan subscribe. Terima nice. kasih Sobat Akademisi